Oh nice, bomber, come here. Anjay You mob, bro? Apa kabar semuanya? Halo bro ya. Jadi seperti yang kalian tahu bro. Ocha tuh gak pernah nge maxin metik ma bro skin skin mythic Ocha tuh gak ada yang max sampai sekarang pun belum max ya, mah bro jadi kali ini mah bro Ocha bakal maxin skin metik Ocha terutama switchblade dulu nih ya lagi meta mah bro karena ini penting banget nih ya sekarang kalau metik kita max mah bro itu bisa dibagi bagi senjatanya mah bro bisa di share ya buat master cendly jadi enak kita bisa berbagi mah bro ya bisa ngemis-ngemis Bang, bagi skin mitik Bang. Jadi kalian yang nggak bisa merasakan cukup cari teman kalian yang punya senjata mitik level max bro ya. Wah, gokil sih ya. Betul kalian yang pengen dapat secara murah langsung aja, follow Instagramnya kita Jublin. Di sana banyak banget akun Sultan. Poest semua senjata yang kalian mau kayaknya di sana ada deh. Tinggal request aja, saja Bro ya. Asal ada. Mania. <laughs> Oke, okay. tapi sangat worth it sih kalau kalian beli akun langsung di sana, ma Bro ya. Karena menurut Ocha. Uh, lumayan lebih murah ya oke okay, yuk let's go langsung saja mah bro karena sekarang tuh worth it banget saya pengen langsung up in level mythic ya karena kalau dulu kan itu sayang banget ya mah bro ya dulu nggak bisa di-share senjatanya cuma ya paling perubahan efek-efek mythic dan menurut Tochi itu tidak terlalu berpengaruh sekali ya alias dikit banget gitu pengaruhnya ya mah bro itu juga ke efek nggak mungkin ke statistik pengaruhnya, dan Ocha melihat perubahannya tetap bagus sama-sama bagus kan level 1 Efeknya bagus ya, beda sama game sebelah, mah bro ya. Ocha sebutannya kalau level satu tuh nggak ada efek ya, mungkin level 3, level 4, atau level max baru dapat efek bagusnya. Kalau ini kan CODN tuh level satu, kayak yang beli Mythic itu udah ada efeknya, cuman kalau level 2 dan seterusnya itu lebih bagus efeknya. Oke, langsung aja, mah bro. Hmm. Wooo. jadi gini rasanya ya jadi gini rasanya nge-upin uh, level mythic oke dan ini efeknya oh, seperti itu 3, <keliling> <keliling> oke ada efek tambahan nih, first stage <keliling> <keliling> oke okay, mauruh level empat ayo oke lakin keren ya. evolution level lima mantap nih mal, bro ya yeah. Terkelihatan tuh misalnya kita nge-kill nge-kill ya kan Mantap sih ini oke okay. udah kah? aku udah level max apa ini? metik share gimana caranya jadi gimana nih gue udah level Max baru level 5 apa level 5 itu udah Max ya Oce nggak ngerti cara eh kok eh, koma lagi nih eh Oh salah pencet mah bro Oce masih ada sih Gimana sih caranya? Emang ini udah level max mah, Bro. Oh, udah. Sampai level 5 doang ya? Kocak kagak ngerti asli dah ya. Maaf, jadi map-mapin aja nih kalau cat sedikit norak mah, Bro ya. Waduh. Oke deh, langsung aja dah. Kita cobalah. Berarti level 5 nih udah semua nih. Udah final. Bisa sampai level 7 ya, enggak masalah. Oke. Oke okay. dan Oce akan maxin Venek juga nih, ma Bro sepertinya ya, oke? Okay. Karena ya cukup buat dua mitik aja belum semuanya Oce maxin ya karena uh, ya belum bisa aja. Dan ini mahal loh, ma Bro ya mitik ini. wah bisa setara satu skin Legend atau mitik kali ya kalau mau maxin ma oke? Okay. Yuk let's go kita langsung maxin. Uh. Uh, uh, karena Ocha seorang ras jadi Ocha naikin uh, mitik ini dulu nih, ma bro. Ya, eh, gua mau naikin lagi, bro. Fenek ya, Ocha berharap fenek nanti bakal meta. Ya, Ocha mikirnya sih bakal meta sih. Feneknya, bro, ya. Jadi, ya, nyata rasa aja lah. Ya, kan? Woo, efeknya keren loh, mantap sekali, ma bro. Mana lagi, nice Nice. hai,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 seribu lagi cukup-cukup nggak -cukup sih buat Max ma Bro? Senjata Max kayaknya sih nggak cukup ya ma bro oke. ya iya nggak cukup empat 640 ini masih ada ternyata cekir sampai level 7 doang ya jadi ya, mahal banget ya tadi cuma P5 tuh switch bed ini venek sampai 8 udah nggak apa-apa perfect, hmm. perfect. <laughs> Anjay. oke mantap sekali ma Bro ya Akhirnya Meta Ocha sudah ada yang max mah bro ya. Penek badut black. Ternyata adalan Ocha ya. Yuk langsung aja kita main nge-rank mah bro ya. Ini sini kita bagi-bagi senjata. Cewek kasih banget ini bakal nih. Teng teng teng. Wih, udah mulai bae. Waduh. Kok aku Ocha bisa share. Harusnya ini bisa share mah bro ya. Eh, gimana caranya? Settingannya ini harusnya udah benar. Nah ini harusnya dipotok-potokan ini ada nih ma bro ya. Nah ini tinggal pencet harusnya. Tapi kok nggak ada bro. Gimana bro ada saran nggak? Ber... Oke. Okay. Sabar dulu lah. Wow, nice bro. Bang bang bang. Bro. Hello. Hello. Where are you yeah. came from? Are you Indonesian or Philippines or Malaysian? Where are you came from, bro? Hello. Hello. Tang tangina. Titrip, titrip, Oh man. Can you speak English? Speak English, bro. anjay ini orang pakai switch blade oce. Apakah dia bisa ya? Betul tadi ucap langsung masuk gitu loh matchnya ya. Pemain match langsung masuk mah bro. Apa disembunyikan sekali. Hello bro. Do you want switch blade Mythic? I can share. Share. ya yeah, I can share to you. Because my Mythic level is Max. Oh my god! Wow, wow, flexing! aja. mumpung lagi betak Mythic nih ya. Ntar dia terkejang-kejang kalau misalnya steam sama Ocha main pake Mythic terus. Oke, oke, okay. okay. harusnya bisa. Bro, do you want mythic switchblade? Take that. No no no no. Oh, you don't want. It's good, very good. Better you use it than your dumb weapon. Ah, ini masih menang ini ma bro. Go go go, come here bro. I already inside Hello what are you waiting for Oh my god Bumper come here Hey come here come here Uh, Keren Efeknya keren mah bro Tuh lihat tuh ya ungu ungu Anjay. Ratakan semuanya. Pocah sudah kill 7 padahal bar baru menang satu round. I told you to use it, bro. I already kill seven Yeah. You should hear me, bro. Oke. Okay. Where are we going? mau jubah itu orang deh bang bang. Uh. Hey Where are they? Oh nice. Good good good good. Stick together bro. Come with me. Ya, yeah, I kill the most. Hey, can you speak English? Kagokayo. No no, you cannot speak English. Oh, duh. So ini ngebak. Pakai mbak Pakai pakai pakai pakai. Anjay, laku keras coy. mabru ini oca laku keras ya. Yeah. Pakai mitik. Oi, let's go. Nice. Ah, oh, hey bro, do you know Okats, Okats YouTube? Oh, nice. I'm so good, right? Take that, take that. Hahaha, hai hai hai, hai that. You you hai, hai, hai, I hai, hai, I will kill myself hai, hai, hilang hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, tahu hai, oh, banget Anjay bro mantap sekali ya mati aja Anjay semua pakai switch Blade Bro ya ini BTW ya udahah kasih tahu ke kalian nih untuk kalian yang pengen bisa share harus level Max ya Salah satu metical ini itu cuma bisa sekali ya. Kalau misalnya dua senjata level max kan lo sama Fenek nih. Nah, ini lo pakai Fenek nih. itu uh, berarti dua kali mah bro kalau ada dua <laughs> Dia mau enggak Fenek? Oh, dia mau mah bro. Eh, hey, Ywon, Ywon, come here. Raise gun. I will kill myself. Take this gun, oke? Okay? Kill them. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini mantu mitik, Dia udah dapat belum sih? Lha? Oh, udah. Oke, mantap. Blade mah bro ya? Bisa nggak dikit? <laughs> gak bisa. <laughs> Harusnya dikasih switch blade mah bro. mau wocah tadi, boleh uh, apa, apa sama penjaga mah bro ya? Jadi saya aja gitu loh. Oh. You already get that mythic while you died, bro! So useless! <laughs> Which one do you want? Fennec or Switchblade? Switchblade? Switchblade. <laughs> Switch oh... Switch... Eh! Fennec... Gage <laughs> <laughs> kayo! Fennec putang... inamu. <laughs> oh... Uh oh no don't don't do, do, don't win, don't win, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, bro dona, dona, dona, dona, dona, bro dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, mythic max dona, bisa 5 dona, share dona, bro ya dona, tergantung berapa banyak mythic yang max yang kalian punya ma bro Mantap sih, ini game ya. Yeah. The best, loh, bro! Ya, oh, lumayan lah. Ya, kecil banyak, loh, ini. The best. Ya yeah, ma bro, kayak gitu aja video kali ini ma Ocha bisa lama-lama karena Ocha juga perlu istirahat ma Bro ya karena belum sepenuhnya Ocha habis operasi kemarin sudah pulih ma Bro ya. Oke, okay? makasih banget nih udah menonton. Pokoknya jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggal video-video dari Ocha ma Bro ya. Terus kalian Ocha ingetin lagi untuk kalian ya pengen metik-metik senjata metik yang level max. Langsung aja ya, tanya kita jublin ya. Tapi kebanyakan sih gak Max sama bro ya. Karena Max itu memperlukan, memperlukan cuan yang lumayan. Oke, Oke udah. Makasih sama bro ya udah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.